Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nusantara SPD di Pusat Taman Madrasah, termasuk dalam MTsN Maju Senayan Kepulauan. Berikut ikut, Grup senam Madrasah Tsanawiyah Negeri 70 Selatan berhasil meraih juara satu pada lomba senam jantung sehat seri 5 antar pelajar se-Kabupaten Selatan di Festival Komisi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia dalam rangka Hari Jadi ke-72 Kabupaten Maluku Selatan di Stadion 2 Desember, Minggu 12 20 Desember 2022 siang. Grup senam MTSN 7 Luas Selatan yang mengharumkan nama madrasah tersebut terdiri dari 5 orang siswi, yaitu Nur Hidayanti, Raisa Humaira Zahra dari kelas 7A, Aurora Latifah dan Dian Barida kelas 7B. Mereka meluangkan waktu untuk berlatih hampir 1 bulan meski di tengah-tengah pelaksanaan penilaian akhir semester yang menunggal salah satu guru MTSN 70 Luas Selatan, Senamnya HSPD yang juga hobi senam. Penampilan grup senam MTsN 7 Hulu Selatan berhasil memukau para juri yang bertugas dan hadirin yang ikut menonton dengan poin penilaian dalam lomba senam jantung sehat seri 5 di antaranya kreativitas, ketepatan gerakan dengan musik, kekompakan, semangat dan kostum. Dengan terponinya seluruh kriteria, grup senam MTsN 7 Hulu Selatan ditetapkan sebagai juara pertama, disusul grup senam SMP 2 Kandangan sebagai runner up dan posisi ketiga ditempati di grup senam SMP 3 Kandangan. Salah satu anggota grup senang MTSN 7, Luswanya Selatan Merlidai, yang di kelas 7A saat diwawancarai menyatakan ia sangat senang dan bersemangat untuk mengikuti lomba tersebut, meski harus membagi waktu antara belajar dan berlatih untuk menampilkan yang terbaik. Pemimpin sekaligus guru BKMTSN 7, Luswanya Selatan, yang Selatan SPD yang turut hadir saat proses lomba berlangsung merasa sangat puas akan penampilan anak-anak grup senang MTSN 7, Luswanya Selatan. Semoga bakat-bakat baru juga terus bermunculan di masa depan. Prestasi yang diraih saat ini akan menjadi motivasi bagi siswa lain maupun bagi para pendidik agar terus memupuk bakat yang dimiliki para peserta didik. Sementara Kepala MTSN 7 Lusongan Selatan yang juri SHG MPDI Sadiqan Karimasi menyatakan, sangat bangga dan mengapresiasi atas doa dan dukungan dari warga MTSN 7 Lusongan Selatan, khususnya pembimbing maupun peserta didik yang telah mengharumkan nama Madrasah. Sampai jumpa.